Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan sahabat youtuber dari saya kali ini saya akan memberikan info tentang perjalanan baluqiyah yang kita ketahui bumi yang kita bijak sungguh belum sepenuhnya terjamah Kisah masa lalu menunjukkan betapa planet ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang diungkapkan oleh Admiral Bayard, Admiral Bayard ya, dan juga dari cerita Balukia dan Nabi Siddir. Rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi masih saja dipertentangkan. Sains dan ilmu pengetahuan pun telah setuju. Semua area di bumi sudah dipetakan seutuhnya Dan menjadi dasar dan wajib masuk kurikulum di semua sekolah di seluruh dunia Akan tetapi pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini Ilmuwan banyak disorot lantaran ke dipertanyakan Menurut anggapan bagi yang mentangnya bumi ini belum sepenuhnya dijelajahi ada fakta yang disembunyikan seperti dari kisah Balukiahnya dan Nabi Kidir. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, at Tesel Labi mengisahkan selelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya disembunyikan di tempat yang tidak pernah dipertahatikan. Isa memiliki anak bernama Balukia. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Balukia agar dia menjadi hakim di, balangan, di kalangan Bani Israel setelahnya, setelah beberapa lama ayahnya meninggal tiba-tiba dia melihat sebuah peti, peti itu di dalamnya terkunci dia dekat peti itu kepada ibunya ibunya menjawab, aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu dan tidak tahu di mana kuncinya Selanjutnya kunci itu dihancurkan oleh Balukiahnya dan membuka petinya Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang tertuliskan sifat Rasulullah Alaihi Wasallam. Dari lembaran itu Balukiah juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul Serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan sahabat youtuber dari saya kali ini saya akan